Kita awali dengan garis Tar pasukan pengibar bendera merah putih Kecamatan Teluk Bayur putra dan putri terbaik Kecamatan Teluk Bayur dan awali dengan Sekolah Negeri 03 Teluk Bayur Dirgahayu Republik Indonesiaku Dirgahayu Republik Indonesia yang ke -7. Mari kita wujudkan harapan untuk bersama pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, berau menuju kabupaten berau yang maju, mandiri, produktif, dan berdaya saing. Oh, ya. Pada tahun ini, pawai budaya yang ada di kecamatan Payur diikuti sekitar 5.000 peserta putra dan putri dari tingkat sekolah dasar, SMP, SMU. TK dan Paud serta juga dari organisasi Organ yang ada di Kecamatan Berungbayur. Karena melihat sayang. Terlalu jauh. Mundur. jalan sendiri. Masjidnya. Tau dulu. Tau dulu. Tau dulu, Tau dulu jalan sendiri. Iya. Boleh atraksi nanti dua menit ya Kami kasih 2 menit waktunya Kalau maupun ada yang ditampilkan Di depan silakan dua menit ada, Iya Lari Gas kari oh, Kayak mantan ya Iya, sudah 2 menit. Ayo, jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Jalan lagi. Ayo, jalan maju lo. Mundur kedua mundur. Iya, waktunya sudah habis. Silakan, jalan lagi. Mundur, oi, mundur. Mundur. Ayo, lanjut, lanjut, lanjut. Jalan lagi. Mundur susah barisan. Jalan lagi lo, jalan, jalan, jalan, jalan. Sampai jalan nomor 01 barisannya nak barisannya nak ya Bas kasih aku musik seringan Bas. Oh, ada, ada, ada. Kasih aku musik seringan Selanjutnya disusul SD Negeri 002 Rinding Pilih lebih cepat, bangkit nah, lebih kuat Pas Kasih aku bas. Eh? Ah? Iya. Berlalu dia dapat kita SD Negeri 002 Rinting dengan berbagai macam atribut yang ada di Indonesia, kuning-kuning khas dari Kabupaten Berau. Oh, iya, masih berlalu di hadapan kita para penonton SD 02 ini bersama Pak Ferry. Selamat siang Pak Ferry ini kita sudah. Iya, ada paromannya di belakang. Sekarang disusul dari SD Negeri 01 Rindi. Iya, semangat Ada-ada itu Iya, mana diangkat benderanya dikibarkan benderanya, Iya Dua tahun kita paku Dua tahun kita dilanda dari COVID-19 tahun ini Teluk Payur kembali bergelar Pawai Budaya yang berlalu di kita SD 01 Teluk Payur selanjutnya akan melintas di kita Sekolah Dasar negeri 02 Teluk Payur jernes karakter dan penuh lingkungan melalui profil pelajar Pantasilah program Sekolah Penggerak bersama SD Negeri 002 Teluk Mayur satu menit ya, satu menit satu menit, tidak boleh dua menit satu menit Ya, Ayo 1 menit ya, saya bahwa Dari d 02 Selo Payur dengan tema Selamat Syukur Karena Hasil Panen yang Melimpah. Ya. Ke depan. Okay, terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Oke, kembali ke nyerehan, Masuk ke dalam. Oke, berjalan di sini dengan nomor tampil 04. Bas. Iya. sd negeri kosong dua teluk masih dengan para dewan gurunya yang menang. ida, ida. baju masih sd negeri 02 dua dengan akan melintas di depan podium SG negeri 005 Teluk payung ayo berjuang demi kemajuan bangsa dengan kerja disiplin dan kreatif Adil bersama kita, wakil Tufatu Melau. Bapak Haji hati yang didampingi Ibu Sangat Kerumpayun dan juga hadir dari anggota Dewan. Ibu Sumalasari yang sudah hadir pada hari ini. Para ibu-ibu guru, para bapak, bapak guru dari SD 05, teru Gunung Mas. Satu menit bu, ya, satu menit, satu menit, tidak boleh lebih. semangat bu, Hei, COVID-nya COVID-nya mandi di perahu Ya, Bapak, Bupati Bapak, Bu Wakil Bupati Bapak, Bupati Bahwa acara kita ini adalah Kerjasama dengan PGF Kecamatan Jadi, koordinasi Koordinatornya adalah ganti Bapak Bu kita. Jadi, nah, Kecamatan dan PGF Kecamatan uh, Kerjasama dalam melaksanakan pelaksanaan acara hari ini. Jadi, eh struktur dari kegiatan keselamatan pada di kepanitia. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hamdiah selaku ketua kegiatan keselamatan. Monggo lanjut, Oke, terima kasih Bapak Toto. Kepala suku. Ayo, SK 01 dengan nomor tampil 6. 06. 06, alintas di adat kita. Iya Awas hijau. Awas hijau Jadi Kegiatan pahlawan dari Kecamatan Teluk Payur ini Hasil kerjasama dari Kecamatan Teluk Payur Bersama pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Teluk Payur Di bawah Satu kedua Ibu Hamliah Semangat semangat ya. Anak Bapak Suki. Oh, mana? Ya, merdeka ya. gitu, merdeka. Ya, diaka, diaka. Nah. Senyumnya, mana? Senyumnya sana sama Ibu. Anu, sama Pak Mayor. Bisa dilepas nanti, gitu ya. Ada senyum. Ya, ya. Jangan cemberut tak apa-apa nanti pintunya balondor segala itu. Senyum. Yeah, iya, senyum senyum. Senyum. Jadi pengantin itu senyum. Iya, <laughs> yeah, masih dari SD 01 Telu Payur. Sekitar pilot ini pilot. 400 siswa dan siswi yang diturunkan pada Hari ini jamu, jamu. hari jadinya ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 dua tahun kita dilanda pandemi inilah rasa kemarin karena senang kita kita dapat kembali beraktivitas dengan pawai-pawai budaya mungkin kita nanti menunggu ada yang di kabupaten ya selanjutnya masih melintas dari SD01 Teluk Bayur, Perpustakaan SD01 Teluk Bayur. Nah, iya. Boleh. Iya. Sayurnya Bapak Bupati. Pakai Bupati. Boleh. Boleh dipikipi. Eh, Rapuhannya boleh. Ramputan. Aduh, saya ambil proton ini Lain yang ditawari, lain yang mengambil Iya, yang dorong kan? Nah, iya Nah, ini baru diambil dari skatron tadi nih Helipopternya Iya, dorong pak, dorong, dorong, maju, maju Selanjutnya, mengintas di depan kita SD Negeri 0185 dengan nomor tampil 07. Ada 07. Ayo. Oh iya sih. Iya. bu? Ayo, 07 tampil lagi. 07. Kasih sedikit. Nama tampil 07. Semua itu sukanya gula Gula itu manis rasanya Semangat para pendidik harus tetap terjaga Demi anak untuk masa depan bangsa Dari SD Labana Jauh-jauh mereka tampil ya Hanya untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 Di Kecamatan Teluk Bayur Selanjutnya SD Negeri 04 Teluk bayur dengan nomor tampil 08. <SILENCIO> iya. Iya. <SILENCIO> Kita memang berbeda suku bangsa budaya bahasa dan agama, namun itu bukan penghalang tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan itu yang menjadikan bangsa kita kaya akan budaya. Bersatu kita teguh, bersatu kita maju. Mari kita bersatu walaupun banyak perbedaan di antara kita. Tegakkan kerukunan, penerat persaudaraan kita semua bersama SD negeri 04 Teluk Mayur, sudah Surabaya. Selanjutnya. Masih dari SD 04 Dengan pakaian adat khas perau, kuning-kuning Selanjutnya Ya, senyum Pakaian khas dari Kalimantan sungguhan. senyum Senyum-senyum Ya, semangat adik Jalan terus Perjalanan yang akan diladui peserta sekitar kurang lebih 4 km Masih dari SD Negeri 04, 4, tampil nomor peserta 08. 8. Musim 4D, musim 4D, cita awas ya, depan senyum dong senyum ya ayo ya, tenge iya awas haaah ya bros iya ya. ada nak ada ya. tembak om tembak tembak tembak selup payur di bawah Pimpinan atau asongan dari ibu Amelia SD 04. Bagaimana? Ayo maju ibu, maju, maju. Putusnya jauh, putus jauh. Nah, ayo, jalan, di belakang masih panjang nak, belakang masih panjang nak. Di belakang masih panjang nak. Maju, maju. Sampirus beraksi. Ya, lawan nanti. ini virus corona, corona. Uh, corona. <tik> <tik> Satu menit ya, Satu menit. Satu menit. Ayo maju ayo panas-panas Panas Bapak ibu tolong boleh dikasih jalan Jangan jalan bapak ibu. Sayur layu, sudah sayurnya layu. Tapi ingat inilah sanggai ayo tetap selalu bersih cuci tangan dan ini dia belajar rupa si maju. Iya, dia angkat bendera ya sayang. Dia kata-kata nah, angkat nah, bendera ah. kata. Nah. Iya. Senyum-senyum. Nah, biar kelihatan merah putihnya. Senyum-senyum. Ya, Senyum-senyum. Senyum, senyum. Nah. senyum, nah. senyum gitu. dong. Jangan. Ya, dia kan nah, angkat sayang Oke. Okay. Banyak apa olahraganya ini? Propesinya juga ada di Iya bersama Bapak Ibu gurunya juga di belakang ya. Sri Kandi Sri Kandi dari Kampung Labana. Semang, semang, semang Iya, masih. Selanjutnya nomor tampil Sepuluh 10. terakhir Madrasah Al di tapi nomor SD ambil masih dari Labanan Gaya SD Labanan Gaya. menit sambil nanti bentar kuponnya dipegang ya nanti kita pulih sudah sampai di kiri kiri. Namanya Nomi. Iya. namanya Nomi. Pakai pempes, Bu. Pakai pempes. Iya, SMP 1 Teluk Bayur. Tepuk dari keluarga 1 Teluk Bayur akan menampilkan sebuah Bapak Ibu. adalah gabungan dari kolaborasi Bantua, Bacau, Dayak, mari kita saksikan dengan nomor 6 13 Senyum, senyum Senyum, ah lindung, Pak lindung, Pak semangat nak, semangat nak. juga Kabungan kolaborasi antara Braw, Bajo dan, dan Ini adalah singkwa ya. Sawer, yeah. kami yang ayahanda kami. Oh. lagi <sukur> Ini yang kemarin pengikutnya kegiatan FPS, Ini bapak ibu guru, ibu gurunya nih. Pelatih pertama Ini adalah pelatih bapak ibu dari guru spesial ya. Jumla dia. Jumlah SMP siswa kami kurang lebih hampir 800. Ya, jadi kami semua Hanya jalan-jalan. satu yang Tidak ada hanya kita Langka, o, Ayoo, Ayoo, oh, ya, kasih, ayo silakan ayo kemudian disusul oleh satu resol dengan trompet Kata ibu solang, Bu. Buka, Bukan ya. jalannya, Bu. Bukan jalannya. Jalannya ibu. apa, Iya. juga meningkatkan perekonomian dari ibu-ibu yang mempunyai salon-salon yang ada di Kecamatan Teluk Bayur. Bro. Tari empat berhias. Lontor gitu. Dia ya, kan dari Kabupaten Tegal ya. Oh, kita ada Pak Bupati ya. Iya, dia <tuk> <apa -apa? tuk> Ya, masih dari SMP, Satu Teluk Payur. Anak. SMP Negeri Satu, Satu Teluk Payur menurunkan bisa disini sekitar 600 orang. 600 orang ayo jangan ya, ya, jangan ya, ya, ya, ya. masih dari SMP satu masih muratif. Bir kahyur yang ke tahun 2022. Oh, Ada kawan-kawan dari polisi, kawan-kawan perawat kawan, dokter Berbagai macam profesi yang ditampilkan dari STMP Negeri Satu Upayu <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Iya 100 siswa ya SMP Inilah para tenaga pendidik, pendidik yang ada di SMP Negeri Selanjutnya akan melintas di hadapan kita Nomor tampil 14 14 Irka Hayul RI yang ke-77 Memperanat persaudaraan menjadi generasi beraksi beraklah kreatif santun islami Madrasah RTS al Teluk Bayur Satu menit Saya kasih waktu tampilnya Tidak boleh lebih kurang oleh. satu menit. musik iya. Alvido siap. <tuk> iya <tuk> <tuk> <tuk> Dengan pakaian-pakaian asli dari kawasan no berapa? Kuning dan diikuti berbagai pakaian yang ada di Nusantara Indonesia. Pergunakan lebar jalan. Pergunakan lebar jalan. Ambil aja jalan. Ya, jangan terlalu bertepat atau rapat. Ali Baba memiliki visi yang berkarakter dan mengedepankan etika. Dari habis di Enzelville, untuk mewujudkan visi tersebut, okay. Lanjutnya nah, nomor tampil 15 Kontingan bawah budaya SMP Negeri 3 Teluk Payur Sekolah-gerakan sekolah menyenangkan Bangun semangat kemerdekaan arahkan solidaritas tanpa kekerasan Selamat hari ulang tahun negeri yang ke-77 tahun 2022 silakan. ayo putus putus eh lanjut jalan SMP Negeri tiga terlupa kalau tidak salah di daerah Labanan Tumpi Tumpi Kona Tumpi Pelayu, tumbe. Tumbe Pelayu. Tumbe. Iya masih ya, pelintas peserta dari Tumpi Pelayu dengan beberapa orang pasif yang boleh lebih cepat bangkit lebih kuat menggunakan lebar jalan ada adik kiri kanan ya kiri kanan oke eh, jalan lebarkan kan Bumba pesertanya di Bumpa. masih dari SMP Tunggung Malayu dulu situ nanti ada ada itu. ada Masih dari SMA satu terpayur, iya, saya dapat dari tadi. Wah. Wow. Pasukan tentaranya sekali di belakang ini. Semoga kalian terkitan dengan siapa itu moni. Nomor tiga tiga. Tiga SMA. Selanjutnya SMA negeri Ambraw. Birgahayu Indonesia Asia. tujuh. Pakai kaki bersama SMA kaki ya. iya. mantap. Mantap, mantap. Nomor... Senyum. <laughs> SMA kaki kaki kaki kaki mantap kaki kaki kaki SMA pakaian suku khas Dayak suku Dayak iya, yeah. semangat bonglong B.E.S.C.N.A. nak braw action, action tahun ini juga insyaallah di... di... berau akan menjadi tuan rumah pekan olahraga provinsi yang ini sekitar 2500 atlet yang ada di Kalimantan Timur untuk berlaga di sekitar 50 cabang olahraga yang akan dipertandingkan tuan rumah berawak akan menjadi salah satu ikon dari Kalimantan Timur di pokok 2022 Masukan pusaka organisasi Payur yang... Rekomendasi Brao Selanjutnya di belakang pusaka nomor peserta 23 Ibu-ibu PK Pusaka Kelompok Selanjutnya ada nomor tampil, nomor bosannya 24. Selegel. Selegel. Iya. Eh. Merah putih. Selegel. Berbeda, Pak. Karena pelanggan dijelaskan itu, Pak. Iya selanjutnya nomor tampil 27, tujuh kelurahan teluk payung iya kelurahan teluk yang yeah. ya, masih melintas di ya, hadapan kita dan selanjutnya salah satu kesenian yang tidak lekak dimakan oleh zaman budalumping dan campur sari sido seni budaya budalumping dan Negara Kesatuan Republik Indonesia iya. Bapak satu menit Satu menit, satu menit Awas hey. Inilah si Di bawah asuhan dari Bapak Mulyanto. Wow <tuk tangan> <tuk tangan> Ia melintas dari kita kesenian daerah atau si gurun tidak pernah lekang di Bang ini <variability> atraksi uh, dari 1 menit 1 ya, menit. 1 menit. menit tidak boleh lebih. Kurang boleh. Lanjut setelah sudah selesai semuanya, kita lanjut nanti ke lumpingnya di lapangan sepak bola ya di alun-alun sampai nanti malam satu menit ya satu menit ya sampai karena peserta belakang masih banyak. jurangan rinding kecepatan terubah yuk. siapa nih? jalan-jalan yuk jalan wow. Pak Selanjutnya kita akan tampilkan taman anak Faust yang ada di Kabupaten Payung. Iya, Dirika Ayu Polri Indonesia, 77 tahun kelompok permain ayu bersama maunyu Menteri belajar sejak usia gini Iya oh. oh, dikasihkan siapa dek? Ya dikasihkan Pati Braw Siapa lagi ya dek? Sama Ibu Syaman Lukayur terima kasih Sama Ibu Syaman ya usah Tinggi ke Bokok. Ayo ya, Iya Berfoto boleh sama Bapati, ya. Dua tangannya tanda dua Sama ya. 39. 39 Ayo lanjut sini nak ya. Di depan Di depan Paud yang menggunakan Kelompok permain anak ceria Gunung Mas RT1 Teluk Bayu iya ada bagaimana perjalanannya kendaraan kendaraan yang cepat kendaraan yang kendaraan yang mana alhamdulillah yeah. iya Hot area kebijiuj, ke ku, negeri teruk bayu. Ada yang mau Tidak ada? Lanjut. Iya maju. Iya maju. tiga tiga ya? Gibu lagi tiga tiga ya? Tiga tiga Iya ya, maju lagi ibu, maju lagi ibu, maju lagi. Nah. Oh, oh, oh. Tiga, ya. apa? Ada bupati. Ada keluarga Bupati mau tampil silakan. Ayo dikasih bunyi, dikasih bunyi. Ha ha ha. kita lupayur iya sama wakil bupati kita wakil bupati perahu lampaikan tangannya nah, di podium iya ya. kelas 2 besar negeri dari PK Negeri Mas. iya beberapa roda 4 ada berapa buah kendaraan 4 PK Negeri terbayor selanjutnya selanjutnya selanjutnya dari TK nomor tampil 28 dari TK al iksan 2 Rinding nomor tampil Al-Iqsan 2 Rinding tangannya Mbak sama wakil bupati sana saya Nah, wakil bupati ini di sebelah sana, sebelah kanan, sebelah kanan. Sebelah Iya, sana angkat benderanya saya angkat benderanya, kibarkan benderanya. Selanjutnya nomor kapil 41. TK As-Sohri. Gerbang mulia berputi tegati cendekia beratlah selanjutnya oh, kira Bu saya yang mampu Selanjutnya nomor tampil Selanjutnya, dari TK Anis stasiun 1M, 2014, 4, Ayo Ada yang Untuk Bapak Wakil 13, 14, 17, 18, 19, 12, Iya 14, 12, 13, Oleh hadap sana, hadap sana. Oh, iya, go oke okay? ayo iya lanjut bro lanjut bro ya nanti kembalikan ke sana tayo banyak Hah? Nomor 42 dari TK Anissa 2 tercapainya insan yang bertakwa dengan. Dia. Ada yang tidak tidak ada lanjut, Pak. Lanjut. Dari TK Anissa 2 Selanjutnya Nomor tampil oh, Nomor tampil 30 Dari Pos Paut Alatip Teluk Bayur. Dari Pos Paut Alatip Teluk Bayur. Aduh adik, tangannya adik pak nah, jangan disampun diputus, diputus, tak nah, putus, putus, diputus. iya, iya, iya, nomor ya, ya, Terusnya, nomor 6, 30. 30. tampil 30 dari TK kecamatan kejamatan kan yeah, dengan tim ibu-ibu burunya hey, oh. ada kanan gerak kanan gerak adep Nanti untuk para juaranya nanti kami bagi ya, dibagi oleh bayi. untuk tingkat sekolah dasar sendiri, TK SMP dan SMA sendiri. Moham sendiri. Dan selanjutnya nomor tampil 40. PAUD Marang Sembu Kecamatan Terupair. Marang -Sungguh. di belakang nama tampil nama tampil tiga anisa Anissa bangkit lebih kuat negeri kita bangkit lebih kuat dari covid -19. kita punik lebih kuat oh. ya iya terima kasih ibu-ibu dari TK Anissa Jalan Bu Jalan Bu Iya <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indah Atma Patuan Guys Kutikuk kami Pak Jangan lupa kita Ini kan Rinding <tik> Hah Ayo kau Ya, kita akan pelan-pelan nomor undiannya ini. Nomor pesertanya, Pak. Pelan-pelan aja. Masih akan dari TK nah. Masih dari TK Dan Terakhir dari TK Kelupayon. 8, 8, 8 komposit, nomor 32. iya habis iya terus